Hai, hai, hai, halo guys, jumpa lagi seperti biasa ya, kita bermain lagi di sini di Sweet Bonanza yang ori ya, guys ya, Sweet Bonanza yang biasa, di sini aku bawa modal modal receh, ya guys ya, 6000 nih, nah, dan kena kalian cuma 6000, nah, seperti biasa di sini aku bakalan share lagi pola terbaru untuk mencari cuan di game Sweet Bonanza, guys ya, nah, yang pertama-tama itu aku gak pakai manual spin ya, pakai otomatis, otomatis tapi di paling rendah itu sebanyak 10 quick ya. 10 pertama di quick otomatis di pittingan 200 perak paling rendah ya. Kita buang-buang dulu putaran pertama nih <tose> Biasanya kan main manual lah. nih sekarang kita kita coba main otomatis nih. sini aku coba main otomatis 10 dulu di sini. Nah, oke okay, habis ini kelar. Nah, di sinilah soal aku tambahin nah, bakal aku tambahin langsung bednya nanti ya. Oh, belum dulu ya, Sak. <tose> langsung aja di sini tambahin lagi ke 20 turbo DC guys, ya? DC nya on 20 turbo dari uh, dari 10 quick pertama otomatis tarik ke 20 turbo masih di bed yang paling rendah ya 200 perak nih modal cuma 60 ribu cok modal cuma 60 ribu ya moga-moga di -moga disini dapat skater dan isinya nggak zonk guys ya <laughs> bobohannya mateng ya nah semoga aja lah bobohannya mateng bukan zonk dong ya kak ya? oke okay. Nah di sini dua skater udah mulai muncul. Oke okay, manggis connect. Oke okay, permen. Ayan sih. Pisang. Apel. Aduh apelnya kurang. Pisang lagi ya. Hmm. Jeli hijau connect. Oke okay, pisang. Ah skater yuk satu lagi. Sup. Satu lagi skater. Alah Ah lah mau deh. Masih mau. Oke okay, di sini kelar guys ya. Di sini kelar. Langsung aku tambahin bednya ke 400 ya naikin bad 1 tingkat, enggak usah double bad, enggak usah dilupin tarik ke 10 putaran ya guys ya 10 putaran turbo spin 10 putaran turbo spin habis ini ya berarti polanya udah ada, ada 3 ya 10 quick di awal 20 turbo dan 10 quick guys ya, ya bad 200, 200 dan 400 nih nah ini terakhir, belum dapat juga eh. Oke, kelar di sini, guys ya. Nah, di sini aku pindahin lagi ke Turbo Spin ya. Turbo Spin 10. Oh, tadi saya tadi tuh Quick Spin ya. Dari 20 Turbo tuh ke Quick Spin 10, 10. Habis ini ke Turbo Spin 10 ya. Jadi polanya itu 10, 20, 10, dan 10, guys ya. udah udah jalan-jalan. Nah, connect hijaunya. <coughs> Duh, skater 30. Loli popnya 30, guys ya. Loli popnya 30. Nah, di sini kelar, nah, di sini aku matikan centangnya. Aku coba buy spin langsung ya. Dicentang quick. Buy spin langsung all in aja ya Rp40.000 nih ya. <tongan> Tinggal 20000 sisanya kelamaan gak dapat-dapat ya udahlah spam aja ya. Kita bakalan buy spin sini ya. Oke, okay, konek kali 10. Uh, nanggung banget itu. Oke, okay, lumayan. Nah, langsung dapat sempak faksional dong. Empat langsung dapat candy di dalam guys ya. Langsung dikasih sensasional di sini guys ya. Mantap banget. <laughs> langsung empat yang turun, saya langsung ya. Ah 32.000. 32.000 guys ya. <coughs> Oke, okay, please. Aduh, disentak juga nggak mau. Dapat lagi empat loh. Kok nice. Beda guys ya, sensasional dia sama empat juga padahal ya. Tapi dapat nice ya. Oke, okay, nggak apa-apalah. Yang penting dapat nice. Yang penting dapat, yang penting dapat ya. Gak ada yang Connect dapat permen 440 di tadi. Oke, tambah lagi 5, berarti 10 ya. Tambahan kita spin sini. 20 spin ya uh, totalnya semuanya. Kali total. Yuk, bisa yuk hasilnya gede yuk. 49.000, berarti udah balik modal, menang 9.900. Itu banyak, bencana Aduh, semangka enggak connect. Uh, kali, -kali udah 30. Oke, dapat Mega Megalodon di sini 12.600, mantep mayan. Connect. Allah Oke semongki kali empat ah sekali doang masih ada 8 putaran lagi nih 8 putaran lagi nah senter lagi mm -hmm. anggur pasti kena sini mampus kok oke semongko kena oke cakep bir kuning hijau wah nggak mau dikasih main-main main, main, main. 1.500 kali itu jadinya 15.800 rupiah mega-mega loh dan oke mantap oh ya guys seperti biasa di sini ya yang kalian baru bergabung di sini Langsungnya dibantu like, comment, share dan subscribe bosku ya. Nyalakan juga notifikasi loncengnya karena apa? Karena di channel ini aku bakalan ngasih kalian trik pola terbaru seputaran game yang ada di Pragmatic Play guys ya. Nah, salah satunya itu game Sweet Bonanza ini guys ya. Oke, kalem. Nah, hasil last spin 87.000 berarti cuan satu kali lipat lah ya. Di sini totalnya langsung 100 ribu Nah, sini aku naikkan bet langsung, langsung buy langsung. Buy lagi, Cok. Buy lagi. Berarti spam 2 kali buy ya. Spam 2 kali buy. Buy pertama di B40, next saldo ke 100. Nah, langsung kugaskan jadi 80.000 ya. Di 80.000 kubuy. Oke, kali 2 bar connect. Mantap. Jual awal ya 7.200, lumayan. Hmm. Jelly ijonya kurang satu. Please, oi. Nah, mantap. Oke, connect lagi anggur. Sip, anggurnya connect banget. Oke, lumayan nih ada 3 perkalian. Total 15 lumayan 17 ribu guys ya 17 ribu Oke okay, mantap <coughs> Oke okay, 12 Jadi disini polanya gampang Buxo. 10 di awal Quick spin 20 turbo 10 quick Dan 10 turbo Habis itu spam by 2 kali ya guys ya Spam by 2 oh, Mampus ndak. 11 ribu di atas Oke okay, cakep Tambah lagi Oke okay, mantap Beuh, Lumayan nih mah 25 nya nyangkut coy Buh 41 49 empat perkalian meninggal, ribu. Wah, wow, udah gak ada, guys ya. Gak ada cerita modal ada ribu, jadi enam ratus ribu sepuluh kali lipat, guys ya. Di sini habis Griffin ini bakalan langsung aku WD ya. Terima kasih untuk kalian semua bosku yang udah nonton dari awal sampai akhir, jangan lupa ya, guys ya, dibantu oleh like komennya, guys ya. Nah, kalau mau nyuruh pola ini juga boleh, kita jumpa lagi ya. Di next video, salam saya, dan bye-bye. Thank you, guys ya.